Oke, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstal patch pada game Nintendo Switch di emulator Nintendo Switch yaitu Ryujin X ya. Dan mungkin kalau kalian pakai aplikasi emulator Nintendo Switchnya adalah Yuzu, mungkin nggak akan bisa gitu untuk update uh, versi gamenya gitu. Kecuali mungkin kalau kalian harus download uh, semuanya secara total gitu kan, bukan patchnya, bukan update-nya gitu. Dan mungkin nanti juga saya akan uh, jelasin di ending videonya mungkin atau di bagian akhir uh, videonya gitu ya. Dan sebenarnya untuk cara uh, menginstall patch pada game itu bisa dibilang gampang juga gitu kan bisa tinggal klik kanan untuk gamenya dan ya kalian harus pakai login X kalau kalian pakai Yuzu setahu saya nggak bisa gitu untuk uh, update atau ngepatch uh, game kalian dan setelah itu kalian cukup tinggal klik aja yang namanya Manage Title Updates gitu ya kalian bisa klik aja kayak gitu dan di sini nanti akan kosong gitu mungkin karena di sini saya sudah isi juga gitu saya sudah uh, tambahin gitu jadi akan ada di sini. Kalau kalian pertama kali buka, biasanya kosong sih ya. Cuman kalau ada sih nggak wajar menurut saya. Dan setelah itu kalian bisa klik add aja atau klik tambahin gitu. Dan kalian tinggal cari aja di mana gitu ya untuk lokasi uh, patchnya gitu. Dan mungkin nanti juga saya akan jelasin lah patch itu kayak gimana gitu ya. Dan Uh, sebenarnya sih kalian bisa tinggal langsung klik aja kayak gitu dan setelah itu kalian klik add gitu dan nanti di sini akan ada tulisannya gitu versi berapa nanti bakal kebaca gitu otomatis di sini versi satu titik nol a3 gitu ya, dan untuk versi yang saya punya di sini adalah versi satu gitu satu titik bukan satu jadi satu titik kosong ini adalah patch ya atau update nya gitu dan nah, setelah itu kalian bisa pilih aja patchnya mana kalau kalian mungkin patchnya ada lima mungkin kalian bisa pakai paling baru atau mungkin kalian misalnya pengen main gamenya itu yang versi satu ya mungkin kalau versi yang keluar dari kaset yang versi 1.0.0 itu mungkin belum uh, ke fix ya untuk glitch mungkin glitch uang atau exploit XP atau apapun itu gitu dan saya kan bisa klik save aja gitu dan nanti akan berganti untuk versinya ke versi yang kalian pakai untuk patchnya gitu dan yang tadi yang saya maksud adalah untuk patch gitu ya patch ini berbeda dengan mod tapi tergantung juga kalau kalian uh, mungkin uh, bahasanya gitu misalnya bahasa Jepang nih story of season gitu itu bisa di patch gitu ya patch sekaligus mod, gitu, itu bisa menjadi bahasa Inggris. Jadi, itu merangkap dua, gitu, merangkap dua uh, yang mod sama yang patch, gitu. Jadi, ada patch yang kayak gitu, atau memang ada yang bener-bener patch aja. Yang patch doang, ya, yang bukan mod, gitu, memang uh, yang patch ini biasanya official dari developernya, gitu, ya dan itu biasanya ngefix masalah di gamenya. Baik itu glitch, atau mungkin bug, atau ya, apapun itulah, ya. Jadi, itulah yang bedanya, yang patch sama mod, gitu. Dan, kalau kalian pakai Yuzu, Nggak bisa sih ya kalau kalian pakai Yuzu gitu untuk uh, update gamenya ini. Dan kalau kalian mau pakai Yuzu, kalian harus download lagi gitu ya file yang baru gitu. Nah misalnya gini, saya pengen main Story of Season, bahasa Jepang gitu ya. Dan untuk file size-nya itu adalah 1 giga Dan ada versi update-nya gitu ya dari versi satu ke misalnya 1.2 gitu. Misalnya atau 1.1.3 kayak gini gitu. Itu saya harus mendownload ulang kalau saya pakai emulator Yuzu gitu kalau kalian mau pakai versi 1.1.3 gitu atau mungkin 1.2 gitu itu kalian harus download ulang sedangkan kalau di region X kalian cukup tinggal cari update-nya gitu dan kalian cukup tinggal suntikin untuk update-nya kalian bisa klik kanan terus klik manage title update udah gitu tinggal kalian tambahin dan nanti kalian bisa main ke versi yang paling baru gitu atau mungkin bukan yang paling baru juga sih versi yang kalian masukin atau yang kalian suntikin gitu update-nya dan memang untuk emulator uh, Ryujin X sama Yuzu ini memang ada uh, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin juga saya akan bikin podcastnya gitu, yang mungkin yang lebih jelasnya sambil ngobrol-ngobrol juga gitu. Tapi ya itu dia gitu ya perbedaannya uh, antara patch gitu, antara patch sama mod dan perbedaannya kalau kalian pakai Ryujin X gitu ya sama kalian pakai Yuzu dan diupdate gitu ya perbedaannya kayak gitu aja dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya semoga jelas bagi kalian yang mungkin lagi cari juga gitu ya pengertian patch sama mod atau kalian memang uh, pengen cari tahu dulu rejuin X atau Yuzu gitu kalau kalian mau main game gitu dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching bye bye